Mari jadi video ini mari kita isi dengan perilaku yang baik, rajin Belajar berpelaku yang positif, tidak berpelaku yang negatif Merokok, memain HP yang tidak sesuai pada waktunya Dan juga hal-hal negatif yang lainnya Belajar di MTS ini sangat penting bagi kita semua Bukan hanya ilmu umum yang diberikan oleh para guru Namun juga kita dididik dengan pendidikan ilmu agama Yang sangat kita perlukan ketika sampai di pendidikan-pendidikan tinggi berikutnya nanti Dan kepada seluruh Pak Guru Tentunya kami selalu mengucapkan terima kasih Yang telah membimbing, yang telah membina, mengajarkan anak-anak kita kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Apa yang mereka berikan Kepada kita semua hendaknya menjadi ladang amal ibadah bagi mereka Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya Dalam kesempatan ini Juga kami menyampaikan pesan kepada Adik-adik kita Anak KKF dari Ungeri, Uwud, Sekariau Berbuatlah Ikhlas kepada masyarakat kita Jadikanlah Kegiatan ini sebagai pembelajaran yang mungkin dihidupan kedepannya menjadi cerita-cerita yang indah. Amin amin ya robbal alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah ya Tuhan kami Di pagi hari ini kami keluarga besar MTS Al-Mujahidin Gunung Bungsu Melaksanakan upacara bendera Semoga engkau memberikan lingkungan kepada kami Sehingga upacara ini dapat berjalan dengan aman dan tertib Ya Allah yang maha Ya Allah yang maha pemberi, berikanlah kepada kami rahmat dan hidayahmu. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan-jalan yang Engkau diridui, sehingga kami dapat menjalankan tugas pendidikan di sekolah ini demi mencapai cita-cita kami. Allahumma Ya Allah.